tampak gede dan muka semua Iris Bella agak malu tonton film terbarunya aktris cantik Iris Bella mengaku cukup malu menonton film terbarunya MVS Mami Iris khawatir tubuhnya terutama wajah tampak gemuk dalam film produksi MNC pictures tersebut aku sebenarnya agak malu nonton filmnya karena di layar aku pasti kelihatan gede Muka semua, ujar iri selalu tertawa ketika ditemui di kawasan jeruk, Jakarta Barat, Jumat, tanggal 2 bulan 9 tahun 2016. Berat badannya memang bertambah 4 kg selama syuting berlangsung, pasalnya. Selain tergoda menyantap berbagai kuliner lezat di Padang, tempat syuting berlangsung, Iris juga kerap mengisi waktu istirahat syuting dengan makan, sambil berkelakar. Iris menyalahkan lawan mainnya, aktris Cut mini, yang kerap membawa makanan dan memaksanya makan, itu, pertama, di Padang. Kulinernya kan enak-enak banget, gulai kepala kakap dan lain-lain. Ditambah lagi, Mami cuk mini. Nih, kalau ke lokasi, syuting, suka bawa makanan, kadang aku enggak mau, tapi tetap aja dimasukin ke mulut. Jadi, gimana enggak nambah, berat badan? Aku naik 4 kilo. Lo, tutur Iris mendengar penuturan Iris Cut Mini pun tertawa lalu mengisahkan hal tersebut dari sudut pandangnya. Dia, Iris kesal banget kalau saya bawa makanan, padahal. Kalau dia lapar juga pasti tanya, mami ada makanan apa? ke saya begitu, tapi yang kesal dia katanya aku naik nih, empat kilo. Di situ kalau disuapin pun dia mangap juga. Ujar Cut Mini diakhiri tawa.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 Rezki Aditya, bahkan ia juga mengganti foto profilnya dengan foto Irish dan Rezki. Ada sekitar empat foto yang diposting dan menunjukkan kebersamaan dan kemesraan Irish saat masih berpacaran dengan Rezki, saat akun itu pertama kali memposting foto Irish dengan Rezki. Netizen langsung melemparkan komentar keheranan, loh kakak pacarnya? Kata Ed garis bawah Permayani lah bukan kakak pacarnya. Jack Jack lagi berantem, tebak akun Ece garis bawah fan lah kocak. Di Dihakah ini, kue kata Ed Fiesta Vista, namun langsung dibantasi pelaku melalui akun Instagram tersebut. Sorry Jack, dihacker. Cuman kue sadar diri aja ya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 You will know the consequences Ujarnya lagi dengan peringatan yang lebih keras Maaf ya akun ini dihak Ini bukan jiri Ujarnya kepada Ed Fauzinov. Diminta jadi pacar Georgino Abraham Irish Bella komentar kayak begini Ketika sebuah sinetron sukses diterima di hati pemirsa TV Biasanya para penggemar sinetron tersebut ingin pemeran utama pria dan wanitanya benar-benar pacaran di kehidupan nyata Hal itu juga yang kini terjadi pada Giorbe Gino Abraham dan Iris Bella Dua pemeran utama sinetron yang sedang populer anugerah cinta RCTI Melalui komentar-komentar di akun media sosial mereka Para fans secara frontal meminta Gino memacari Iris pun juga sebaliknya Bahkan, para fans tersebut tidak peduli bahwa baik Gino maupun Iris saat ini Tengah menjalin hubungan dengan pacarnya masing-masing Menyikapi hal tersebut Iris mengaku satai karena sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari untuk menghadapi situasi seperti itu yaitu kan sudah jadi konsekuensinya ya Penggemar sinetron pasti banyak Jadi kalau enggak ya dipasangin sama A, sama B, sudah biasa kayak gitu-gitulah Ungkap Iris ditemui di kawasan kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Agustus 2016 Bahkan Iris juga sudah siap bila mendapati hal yang lebih dari itu Semisal fans yang marah atau mendadak jadi hater hanya karena keinginan mereka untuk melihat pemeran Arka dan Naura itu benar-benar pacaran di kehidupannya tata terwujud Alih-alih membalas komentar bernada tidak sedap Iris memilih untuk mengabaikan komentar-komentar seperti itu Kalau kayak gitu sih diterima yang baiknya saja yang jeleknya enggak usah dibaca, tandas Irish sebagaimana dikutip dari okenzone.com, Rabu, 24 Agustus 2016, Irish Bella merasa masa mudanya hilang karena jadi artis sejak belia. Irish Bella belakangan ini semakin beken namanya setelah sinetron Anugerah Cinta RCTI yang dia bintangi sukses memikat hati pemirsa TV Tanah Air sejak tayang perdana pada 15 Agustus 2016 silam. Anugerah Cinta konsisten berada di dua besar rating TV bersaing dengan sinetron Anak Jalanan RCTI. Puncak karir keartisan serta popularitas yang dinikmati Irish sekarang tadi raihnya secara instan. Iris memulai karir keartisannya dari bawah Dari peran-peran kecil di sinetron yang dibintanginya sejak dia masih muda belia 2010 silam, saat masih berusia 15 tahun Iris bermain sinetron pertamanya di mana Melanie di SCTV. Setelah itu, Iris diberi kesempatan untuk bermain di beberapa sinetron sukses, antara lain antara Cinta dan Dusta Indosiar 2011 karunia RCTI 2012 anak-anak manusia RCTI 2013 Jakarta love story RCTI 2014 hingga anugerah cinta RCTI 2016 yang melambungkan namanya kerja sebagai artis sinetron sekaligus jadi tulang punggung keluarga sejak usia belia Iris tak pernah mengeluh pada takdirnya tersebut baginya setiap orang punya jalan hidup dan jalan rezeki masing-masing, ya sudah jalannya seperti itu, semua orang kan dilahirkan di dunia punya jalannya masing-masing, kata Iris. Ditemui di lokasi syuting Anugerah Cinta di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Iris Bella tak membantah bila dirinya memang kehilangan masa mudanya lantaran sibuk bekerja sebagai aktris sinetron. Namun demikian, Iris tak mau larut dalam kesedihan atau penyesalan. Iris berusaha untuk mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan selama ini, sempat berpikir demikian, sedih dan menyesal. Sih. Tapi apa ya kalau dipikirin terus namanya tidak bersyukur dong, tutup mantan kekasih rezeki Aditya itu, dikutip dari okenzone.com, Kamis, 3 November 2016, Irish Abela Jomblo lagi kok Giorgino Abraham bicara calon pacarnya lama tak menggugah foto bersama Giri Pratama di akun Instagram. Irish Bella diisukan telah putus dari pacar pengusahanya tersebut. Dalam wawancara dengan awak media belum lama ini, Giorgino Abraham, lawan main Iris di sinetron Anugerah Cinta RCTI, melontarkan pernyataan yang menyiratkan Bella telah putus gino yang ditanya. Apakah dirinya mau mencarikan pacar untuk Bella? Alih-alih menjawab Iris masih punya pacar. Gino malah menjawab tidak mau jadi comblang. Terang saja hal itu memperkuat dugaan hubungan Iris dengan Giri memang telah kandas. Cariin Iris pacar. Oh enggak sih, aku bukan mak comblang ya. Ungkap Gino dikutip dari okenzone.com selasa. 1 November 2016, bila saat ini Irish sedang dekat dengan seorang pria, Gino berharap pria tersebut adalah orang yang baik. Tetapi aku berharap kalau misalnya ada cowok yang lagi dekat sama dia. Semoga orang itu orang yang baik, ujarnya. Entah apa status Irish sekarang, Gino sepertinya.